yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam. Perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan, dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara kita huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan dalam kita. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan ceramah di perayaan maulid Nabi Muhammad. Video Rocky Gerung yang berceramah pada acara maulid Nabi Muhammad diunggah kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 12 Desember 2022 dengan tajuk kuliah maulid Rocky Gerung, Rasulullah kedepankan etikabilitas dalam mencari pemimpin. Namun tidak ada keterangan di mana Rocky yang tampil dengan mengenakan kopiah hitam itu memberikan ceramahnya. Di awal video itu, Rocky Gerung mengaku dirinya adalah kaum minoritas. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia. Yang isinya adalah undangan persahabatan, begitu kata Rocky Gerung dalam ceramah itu. Lantas Rocky membahas tentang upaya merefleksikan dari gaya berpikir, gaya batin, dan gaya politik Nabi Muhammad. Jadi jelas Nabi Muhammad adalah politisi. Jelas Nabi Muhammad adalah negarawan. Jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, kata Rocky. Rocky gerung menyebut bahwa apa yang diucapkan dari abad ke-6 sampai sekarang terus dibaca orang. Orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politis atau terjemahan Hermenetuiq dari ayat-ayat Quran terutama tentang keadilan sosial, kata Rocky gerung. Menurut dia, sekarang ini ada keresahan di dunia menyangkut desain apa yang memungkinkan membuat manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme, berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial. Yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi kepada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final. Menurut Rocky Gerung, secara tekstual Quran mengulas secara sempurna dan lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan. Kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat dan kehidupan. Jadi, saya menganggap, ini adalah dokumen sosial yang menjadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Rocky Gerung mengaku dirinya cukup lama mempelajari Islam. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5, 6 tahun dan sekarang masih tetap baca. Ramai diperbincangkan di Twitter, pengamat politik Rocky Gerung memberikan ceramah di perayaan maulid Nabi Muhammad. Penampilan Rocky Gerung dalam perayaan maulid Nabi Muhammad mendapatkan respons beragam di Twitter. Ada yang menanggapi dengan serius, tetapi tidak sedikit yang merespons dengan santai. Supaya kalian tenang, mendingan ikut pengajian UST. Roki Gerung, demikian kicauan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Kicauan Fahri Hamzah kemudian mendapatkan tanggapan dari Hasan Nasbi lewat akun Twitter Datuak Rejoanget. Lebih keren dibanding pengajian Snowuk Ground Jebang. Begitu tulis Hasan Nasbi. Pendiri Cyrus Network lewat kicauannya, selasa 13 Desember 2022.